Selamat datang di channel kesayangan kalian guys ya Anjay kesayangan <gifat> Hari ini kita akan bermain dengan teknik terbaru kita guys ya Barbar Edge Kenapa kita harus barbar -bar, cuy Karena barbar -bar itu adalah lawan dari rungkat guys Anjay lawan dari rungkat Ya menyenangkan aja cu Kalau barbar guys ya Dikarenakan rungkat adalah sebuah kepastian Jadi kita nothing tulus, lose Barbar -bar aja guys Mari kita gaskan Come on